Sebaliknya waspadai jika Euro USD bergerak bullish dan bertahan di atas area 1.04000 karena ada potensi Euro USD berbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.04335. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983